Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat hunting dimanapun Semoga kalian terhadap keadaan Sehat-sehat semua ya Teman-teman semua Mudah-mudahan ada sehat walafiat Dan dimudahkan urusannya Dan dimurahkan rezekinya Oke kali ini saya mau lagi Saya menuju spot di Di daerah Di daerah timur Di belakang e, namun saya berjalan kaki kali ini ya Saya berjalan kaki, saya olahraga Saya mengurangi lemak ya Karena saya jarang sekali berolahraga, berolahraga ya. Saya kalian berolahraga menuju sport jalan kaki seperti biasa saya menggunakan ini yang sama. Namun kali ini saya akan menggunakan ini ya. ya. yang agak berat karena kondisinya sekarang angin ya angin. Jadi saya sudah menggunakan di sini sudah bisa poin dari target Nanti yang bisa kita bedik seperti biasa saya membawa perlengkapan speaker untuk panjinya juga saya membawa ring fender ya, fender untuk nanti mengukur jarak. Jarak target nanti dan gimana keseruannya. Saya akan berjalan kaki nanti. Ya, lumayan panas ini cuacanya, lumayan panas. Oke, semoga jalan kaki. Oke, gimana keseruannya? saksikan terus si ya. HP jangan lupa like, comment, share dan subscribe ya. Oke, salam, salam. Oke, teman-teman. Saya sudah berjalan menuju spot Terima kasih Where you keep on forgiving Oh, had me balai. Hmm, Oke, sobat saya coba nyangkung di sini. Yang di sini. Pancingan saya taruh di situ, mudah-mudahan ada target yang mendekati, guys. Oke, saksikan terus keseruannya. Saya sampai ngos-ngosan nih, guys. Jalan kaki muter. Saya nyanggung di sini dan saya sutar ket di bawah pohon jati situ. Kayaknya sudah nggak ada yang mendekat lagi nih. Saatnya kita cek checkpoint aja ya guys ya. Mudah-mudahan <tuh> ada. poin untuk sore ini dari cek ya guys ya Coba nanti kita tes geser lagi di daerah sana mudah-mudahan masih ada target berikutnya ya guys ya Oke saksikan terus ya guys ya keseruannya Alhamdulillah ah, ini tempat sanggungan sanggungan darurat guys coba pindah spot guys saya berjalan kaki ya Mutur muter motor luar biasa sangat menyehatkan guys olahraga ini Hah. meskipun ngos-ngosan tapi kalau dapat poin luar biasa kita senang sekali guys oke saksikan terus ya guys ya istirahat dulu sejenak guys. Telah sekali ngos-ngosan saya jalan kaki jauh sekali. Uh, tapi 16 sudah ada poin, sudah ada poin burung sintar Oke, okay. karena ini sudah di penghujung tahun, buat teman-teman semua, buat sahabat semua, Selama tahun baru ya. Mudah-mudahan harapannya di tahun baru nanti kita semua selalu diberikan kesehatan kelancaran dalam setiap urusan dan selalu dimurahkan rezekinya ya dan buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video saya terima kasih banyak saya tidak bisa membalas apapun itu hanya saya bisa mendoakan saja mudah-mudahan semua itu bisa menjadi amal baik ya buat sahabat semuanya dan semoga sahabat semua makin sukses ya Oke lanjut saya mencoba pindah tempat karena di spot tadi enggak ada yang mau keluar ya guys targetnya saya coba cek-cek spot baru mudah-mudahan ada target-target berikutnya ya guys ya cepat moncam saya patah kemarin sempat insiden ya saya terpleset saya terpleset saat mau mengambil poin akhirnya moncam saya patah Terus, sementara saya off dulu ya saya coba perbaiki dulu uh, mudah-mudahan bisa jadi ya guys ya